Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Yang ini promosikan ini Batu akik keleh kelor Ini keleh kelor asli Ini fosil Ini batu Anda bisa dengarkan ini Nah ini Dan itu adalah tempat pramuka tadi Ini harganya 50 ribu Bisa bayar di tempat Atau COD Untuk pemesanan bisa Anda cek di kolom komentar jadinya anda tidak perlu transfer ini warnya sangat bagus ini harganya Rp 50.000 ini dimensinya sekitar berapa ya 16an kayak ini lebih 15 mili ya, 17 ini cukup gede harganya terima kasih seperti ini cukup sekian jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share jangan lupa untuk the order, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh